So apa kabar teman-temanku bro bro bro bro bro bro bro bro bro apakah sehat senang? Apakah bahagia? Apakah sedih? So apapun yang kamu rasakan semoga gue doain kalian di sana sehat-sehat. Semoga video yang kamu klik ini menghibur. Kali ini kontennya gue mau bikin konten lagi-lagi game PS1, game nostalgia ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita meluncur ke gamenya ya. Tapi sebelum itu jangan lupa dong di like di komen, di subscribe dan di share ke teman-teman kamu biar teman-teman kamu tahu dan channel gue berkembang dan jangan lupa di follow akun sosial media gue semuanya ada di kolom deskripsi kalian tinggal klik meluncur ke profile gue terus follow oke langsung aja kita ke video gamenya ya anjing kroyokan lu ya sini sini sini ini sini goblok ini pancing juga kok lama-lama ini emosi aja Loh. Kita ada nyawa ternyata tadi ya yang Apa sih itu namanya kok oh, gue lupa dah slide slide film oh, kayaknya nyawa deh nih ya kita harus kita harus jago ini nggak boleh lagi salah ini yuk, bisa yuk cara gua gamers paling jago di dunia anjing nggak dapet tuh ada dapat tetap babi Ayolah bisalah Harus dapat harus dapat harus dapat harus dapat harus dapat harus dapat harus dapat bajingan bajingan bajingan serius serius eh, Jadi nggak ada suaranya gini, Cuk Mana nih suaranya nih? Lah. Jadi nggak ada suaranya, woi. Gimana ini, woi? Ah, gitu dong. Udah nggak dapat nggak apa-apa, tapi jangan mati dah. Susah banget, gimana caranya nih? Ini terakhir nih, bisa yuk? Kita lewatin sih janganlah jangan dilewatin kita harus berusaha terus slow slow slow slow slow bisa bisa bisa Kemana kena lampu langsung meninggal lagi Uf. tapi malah gak dapet jadinya kesel banget deh ayo sini ayo semua semua sini mama lu makan tuh lu mau lari kemana nggak bisa lu mama mama aja lu woi jago lu ya ayo coba meninggalkan ih pretty, eh? pretty good eh nyawanya nol lagi brebe dapat kepala naga tujuh kepala kepala gold bro akhirnya hmm. dapat juga Kayaknya di setiap level tuh ada deh Harusnya dia Cuma gue kadang gak tahu ya Kayak tadi itu harus naik-naik dulu kemana Ternyata di setiap hmm, itu ada Yuhu, Wah ini lawan raja ya woi get out my kitchen Woy iya yeah, bro Raja bro ini bro Ada senjata mm, di situ. Loh anjing Gempa lu senjatanya loh Oh gitu, kalau digempain meninggal kita cu. Kita ambil ini, anjing nggak dapat lagi. Oduh. sakit loh dulu Dapet dapat senjata, selalu mati loh. Anjing tetap lo nggak dapat loh. Wih, dia dapet senjata, anjing nggak ada darah apa ini? Ini ada darah nih Nggak ada yang bisa dipecahin Oh, ada akhirnya Anjing Saya siap banget Hmm, mati kau Mati Ah, bisa nggak boleh dekat dekat kayaknya ya ih cing dia dapat mulu lagi oh udah lagi tuh senjata tuh kabur kabur, kabur. Hmm. lo Anjing, mati. Dikit, Dikit lagi. Dikit lagi, pepe, pepe. Dikit lagi, pepe. Anjing, mau over dong. Dari ulang. Enggak dong, enggak. Non aja dong, langsung dong. Masa dari ulang, anjing. Lah. Dari ulang ini? Ah, gimana dari ulang? Ini masa dari ulang sih? Ah benar dari ulang anjing Nah, tay banget masa dari ulang sih. Ah, dari ulang, kan, kayak ibadah. Hai, ini mah kita langsung kabur aja kali ya. Tadi hai. juga kok hai. ini. Ngapain lama-lamain ya? hai. bisa cepat kita harus lawan rajin tadi tuh anjing lah raja anjing lah nah, langsung aja lah aja kita wow cepet aja mencepet dah mencepat dah mencepet dah gak usah mundur-mundur jadi lama kan gue ngelawan lu nya gue kan cuma cepat ngelawan raja lu mana wah anjing diikutin tetap ya harus dimatin dulu emang ini si anjing-anjing ini Dan kabur kelemahan gua ngelawan lunya, anjing. lu nyanyi, gua langsung lawan aja bajingan. Eh, ah, eh, eh, nih ih kesel banget eh, eh, Nah, udah udah, Aku langsung loncat aja yang tadilah, mana tuh cara itu, udah mah kabur. Nah, buset. Should... jangan gaya gayaan ah anjing. Ouch. Nah, lawan ini dulu ya. Hai nah, kali, hai, cereng hai, hai, hai, hai, hai,